Halo teman Ganyem Udah lama nih Ganyem sister gak kulineran Nah kebetulan kemarin deket tempat tinggal kita Which is literally di Bekasi Ada makanan yang lagi viral nih guys Makanya kita penasaran Kayak gimana sih rasanya makanan yang lagi viral itu penasaran juga enggak? Kalau penasaran juga, yuk ikutin kita yuk. Nah, ini dia nih makanan yang lagi viral. Bakso ikan bapaknya di Mas Ahmad. Tahu kan di Mas Ahmad yang pedagang bakso yang mirip Rafi Ahmad itu? Telah kemarin anaknya viral, sekarang bakso ikan jualan bapaknya juga rame banget guys, diserbu orang-orang nah, kita juga jadi penasaran gimana sih rasanya bakso ikan bapak yang di mas Ahmad ini yuk kita ikutan ngantri dulu yuk karena di lokasi nggak ada tempat buat makan akhirnya kita bungkus dan bawa pulang tadi kita beli satu porsi ini 10.000, isinya ada bakso 8 butir terus 2. tahu putihnya satu sama tahu coklatnya dua. Yuk, langsung aja kita nyobain baksonya. Kita cobain buah dulu ya, guys. Ini tadi udah dicampur saus, kecap sama sambal ini banyak terus karena ada sambal hijaunya tadi. sekarang baksonya aroma ikan sih kecil. Hmm. tekstur baksonya tuh dia padat gitu, tapi masih bisa dibilang. tepungnya lumayan agak dominasi tapi after tasting masih ada berasa ikannya. Sekarang cobain yang ini, tahu coklat. Kalau sih tahu coklatnya dalamnya ada juga, seperti jagung ya. Oh iya ada ada bakso di dalam tahu. adonan di dalam tahunnya tuh kayaknya ini sama deh sama besoyanya, kado sejuk juga. Kalau tahu coklatnya sih sama kayak tahu coklat biasa. Main kuahnya main sih bikin yang yang bikin enak kuahnya. Ini sekarang tahu putih. Tahu putihnya biasa yang ada. -ada. Tau putihnya, tau putih biasa Suahnya hmm. sih, suahnya mantap Sambalnya juga mantap Rp 10.000 ini kenyang banget sih Masih. Oh iya, gue juga punya kerupuk ikan Jangan cempurgin aja ya, biar tambah rasa ikan Kita <toh> coba pakai kerupuk ikan Rasanya bakalan gimana? Hmm. Mantap guys Oke, gue lanjutin makan dulu ya Makan hmm. Oke teman Ganyam Sekian dulu review Ganyam Sister kali ini Sampai jumpa di review-review Makanan selanjutnya Dadah